Dika, baby. Eh eh. Bi? bi, bi. Kok ijo oh, banget? Betalem. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim ya Allah. Allah. Allah. Bulan puasa katanya kemudian diikat. Yang Dika silakan. Sekarang saya berada di depan ruangan VIP. Di sini ada Jupe lagi ngerem di dalam. Kita coba Oke sebentar, kita akan mengendap Kira-kira apakah yang sedang dilakukan seorang Julia Perez di dalam ruangannya Oh pemirsa Terlihat ada Mama Sri di dalam Ini sesuatu pertanda yang kurang mengasihkan Karena biasanya Mama Sri tidak pernah mengikuti Jupe untuk bekerja Oh pemirsa, kita bisa melihat mama saya memberikan, memberikan wejangan kepada Juppe, memberikan sesuatu, cara-cara, atau trik-trik, dan saya juga tidak tahu apa yang sedang mereka masuk aja apa saya saya pergokin ya assalamualaikum Jupai ngapain eh, Mama saya Mama oh, hamisya, mau belajar baca Mama bersama. lu ngapain di sini mau belajar baca Jupai ngapain kerja lo lagi kerja juga Ma nah, gue lagi dateng lagi kasih petua Kenapa sih lu mukanya kayaknya happy banget tadi ket ah ket... <tuh> happy <tuh> Mama <loh. tuh> Kenapa Pak? Enggak, tadi Mama kasih petua. Tadi katanya Mumu datang ke rumah, bawain kue. Terus Mama pergi eh, gimana Mah? Tadi sih ya. Itu katanya hmm. ke rumah, tapi Mama nggak ada. Mama lagi order lagi ngantri terserah, ke rumah sakit. Tapi ketemu Om ya. Ketemu <tuk> Papa aku, o -o -o Abi. Oh, Abi. Okay, dia bawain kue. Papa bilang, ini. bilang nih kasih cupe. Berarti kan si dia udah niat baik kan. Saya bilang maju ya pensi kamu gak usah marah-marah gitu kan, mau usah jadi orang punya gitu. Ini kan ini istilahnya uh, dia itu udah baik ya kan, hmm. mau nyari mama gitu, atau bagaimana? Niatnya kan namanya udah baik kan. Ya, Nuh, ya. Nah, ya. ya lah, gak usah lah kita marah-marahan dulu. Bilang namanya gak usah marah-marah. Besok puasa makanya. Aja. Tapi gimana lupa? lu perlu? Udah bisa untuk memaafkan mumu atau gimana? Ya. Ya namanya juga kalau kalau Orang tua udah ngomongnya ya pasti ya dengerin lah Tadi mungkin Tadi pagi tuh masih masih belum terima Karena posisinya kan Kayak Dia gak Mau mengakui banyak hal gitu Hanya setengah Hanya kebenaran setengah-setengah aja gitu Makanya aku kecewa tadi Tapi pas Aku pikir aku nyesel tadi Aku pengen banget gitu Sebenernya tuh disitu tuh pengen banget peluk dia Pengen udah deh kita selesain semua Tapi di sisi lain hatiku masih belum belum belum serak gitu Jadi aku juga kan gak boleh muna gitu Pura-pura baikan itu Aku juga gak, aku gak pernah bisa diset kayak gitu Kalau aku masih marah ya aku marah Kalau memang belum saatnya belum saatnya gitu Apa sih pengen bikin mengganjal gitu loh Sampai segitunya lo masih belum bisa tulus dan ikhlas untuk memaafkan mumu gitu loh Kenapa sih? Ya Itu aja karena Kan kita tahu surga di bawah telapak kaki ibu Ya, aku udah gak ada apa-apa Sekarang jadi aku harus berbakti banyak Sama orang tua sama mamaku Ketika mamaku digituin uh, Mumu Bukan masalah cuma salah Masalahnya itu ke respect gitu loh Karena aku pengen banget tuh Mumu tuh uh, Mencintai Ibuku sama seperti aku mencintai ibunya Itu yang aku harapkan Ya mungkin Ini ini cobaan kami berdua gitu, Bahwa tidak Seindah apa yang kita inginkan, ini namanya cobaan, ini namanya persahabatan. Tapi mungkin, karena aku manusia biasa kadang-kadang yang gak bisa disimpan-simpan juga. Aku gak bisa kayak orang-orang lain yang disimpen harus legowo, legowo. Aku gak bisa kayak gitu. Akhirnya aku simpan simpan simpan simpen akhirnya aku meledak, tem Di momen di mana yang, ada momen dimana dia bilang sama semua orang, katanya aku najis, dia gak mau main sama aku, terpaksa syuting sama aku karena dia pengen apa namanya uh, aku cuma dijadiin batu loncatan jangan mau jadi sapam terus terus juga ada saudaranya enggak saudaranya sih ada seseorang gitu ya dari ya aku baca gitu ya Ex dia bilang um, keluarga dari seseorang dari exnya bilang ngata-ngatain aku katanya aku perempuan gak bener lah ini bahasa kasarnya ya apa tapi tetetetetetet gitu ya itu oh, ngapain ini ini ini ini ini ini, ini ngat aku ini gitu. ini terus ini ini ini ini aku ini ini ini dia ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini aku jujur ini ini kan aku ini ini aku ini ini ini aku ini ini ini ini ini ya aku ini ini ini ini ini ini ini ini ini ya ini ini ini ini ini ini ini ini ini ya aku ini ini ini ini ini cuma ini ini lucu ini ini aku ini ini dia ini ini ini Nah di awal aku bilang dia lucu tuh di tidak sepanggung ya akhirnya semuanya berkembang kan Siapa yang mau semua ini terjadi Aku nggak berharap panjang semuanya ya, benar, Oke Pak gini aja Kan ini kan udah bulan Ramadan Harusnya sih semuanya ya kita sebagai uh, sesama manusia Harusnya saling memaafkan Biar semuanya bunganya baik Mama juga jupe Kita juga sebagai perempuan juga perasaannya sangat sensitif Dan Muklis juga melakukan beberapa kesalahan Dan itu mungkin ya tidak sengaja juga Nah sekarang kita ke stage Siapa tahu di sana ada Muklis biar semuanya clear biar semuanya baik baik lagi mama gimana boleh nggak mau ya cipek mama di sini aja ya oke okay. kalau gitu kita kerja dulu ya ma makasih mama oke okay. ngapain sini eh eh ngapain ini di sini nih orang lagi syuting tuh tadi ngalangin jalan Oke, okay, ini Jupe mau ke panggung, mudah-mudahan di sana ada muklis. Kita uh, berharap dan pasti banyak banget orang di luar sana, Jumu Lovers juga yang sangat kecewa dan mudah-mudahan semuanya juga pasti bakalan happy melihat mereka baik-baik lagi. Oke, tepuk tangan dong ibu-ibu bacuper. Bang Narji, Dede, Bang Opi. Ya, eh, silakan. Gimana, Pak? Besok Ramadan? Iya, pastinya. Iya, pastinya ini Ramadan. Semoga semuanya yang terbaik. Amin, amin, amin. Dan berharap diberikan apa namanya? Dilapangkan dadanya untuk lebih bisa mengikhlaskan sesuatu lebih cepat lagi karena ini sudah berlanjut ya bagaimanapun juga ya aku cuma manusia biasa yang pengen juga semua ini cepat selesai mm -hmm. tapi terkadang aku juga dapat bisikan ini jadinya aku lihat sesuatu yang bikin aku kesel lagi aku naik darah lagi nanti aku turun lagi ya ya jadi kayak gini gitu loh jadi kadang kalau aku baca aku denger aku dengar dari teman-teman dekat aku semuanya juga pada bilang pe pe ngapain sih gitu ini gini gini malu maluin aja ehm, diperpanjang kayak begini satunya lagi bilang pe apaan sih kayak gitu sampai seorang Julia Perez gitu sampai kayak ngemis ngemis minta perhatian ya ada Halo Mumu Apa kabar Mumu Baik, baik. baik ya Oke okay. uh, Jujur Silahkan Mumu ke tengah dulu Silahkan bergeser Mungkin Kamu marah banget sama aku Dan pastinya aku tahu apa yang kamu rasain Kecewa banget Karena Banyak hal yang aku Yang aku perbuat Terutama aku gak respek sama keluarga kamu Itu aku kakuin aku salah Dan mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan Atau sifat kekanak kanakan aku yang mungkin banyak orang gak tahu, Dan antara kita berdua aja Karena ini juga besok udah mulai puasa Aku mau minta maaf sama kamu atas segala kesalahan aku, supaya di bulan yang suci ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tentunya barokah buat kita semua. Amin. B, D, uh, Bi, Bianca. Iya bang. Uh, Mumu, gue juga ngerasa sebagai laki-laki pernah melakukan kesalahan ya, sama teman, sahabat atau pasangan kita. Tapi dia udah ngakuin dan paling Pokoknya dia udah minta maaf mm -hmm. Tolong dong dibantu Jupe supaya maafin Mumu Apalagi bukan hanya sebagai hubungan pribadi ya Ini kan mau bulan Ramadan Sama-sama ngiklasin dong Gimana Fe? Gimana Jupe? <tuh> <tuh> ya, aku tuh paling gak suka momen-momen kayak gini Aku pengennya tuh momen kita yang kita saling mencintai Kita saling lucu-lucuan di sini. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu gitu Tapi kalau udah dapat momen kayak gini aku suka dragging gitu, suka ke bawah. Suka Oke. Okay. Pe. Mungkin di sini, iya kan, Bang. Ah, tapi kan kita tahu, Pe. Lu sama Mumu itu kan banyak banget kenangan-kenangan indah. Masa-masa lu bersama pemirsa di rumah yang ada di sini juga tahu bagaimana persahabatan atau kedekatan lu sama Mumu itu Luar biasa, Luar biasa, banget biasa. ya dari awal mereka ketemu ya, Bang, sampai Mumu nemenin Jupe ke Singapura, Jupe jalan ke kampungnya Mumu. Banyak sekali hal-hal indah yang udah kalian lakukan, dan di sini kita sekarang punya Viti mungkin bisa mengingatkan jujur dan Mumu lagi, betapa indahnya persahabatan kalian, silahkan. Luar biasa kita semua juga. Jujur aku pribadi sebagai sahabatnya Jupe dan juga Mumu, terenyus sekali kangen banget masa-masa itu Dimana kalian tertawa, kalian happy, tidak ada air mata di antara kalian. Gimana Jupe Sudah bisa membuka hati untuk memaafkan Mumu? Atau Mumu mungkin ada yang mau disampaikan? Ah, begini aja, begini aja, begini aja. Bang Opi, nih, tahu bang, bang Opi. Gue yang paling tua di sini. Tuh. Paling kagak, nih kan udah mau bulan puasa ya, besok. Benar, ya, bang. Sebuah, uh -uh. jangan pandai beklai ya. Karena gue lihat dua orang ini sih sebenarnya pasangan yang serasi nih. Yeah. Betul, betul, Nah, menurut orang yang paling tua. Betul, uh -huh, betul. Uh -huh, Dan paling kelotokan, enaknya gimana nih? Enaknya, enaknya begini, nih. begini deh. Moh, moh, sini anjingmu. Mo. Ya. Kalau deketan nah, dia nanti, kalau nanti keluar nanti kopi, nanti kopi nanti kopi nanti kopi nanti kopi nanti kopi nanti kopi nanti kopi nanti penuh kasih sayang. Sekarang strategisnya tinggal lo, lo bagaimana ceritanya buat minta maaf sama Jupe Kalau lo misal minta pengen minta aji-ajian juga, aku bakal ajarin. Ajarin, oh, ada? Iya. Ajarin, ajarin lo. bang kasih bang. Uh, supaya dia supaya dia bakal bisa jadi baik sama lo. Kira-kira lo mau nggak nurutin perkataan gue? Uh, mungkin itu saran yang bagus dari uh, bang Obik ya. Iya, Tapi iya. sebelum dapat ajian dari bang Obik, uh, aku mau ngasih sesuatu buat. Wih, jujur. dulu dong. Ini pasti dari kreatif. Kenapa coba? Ini pasti dari kreatif. Ini buat kamu. Asli. Bunganya palsu. Tapi yang ngasih asli lulus, asli. Asli. Beli di mana? Depan pom bensin. Berapa harganya? Pe, di Entar, Sorry, P. sebentar teman-teman. Gue bukan mau ikut-ikutan, Pe. Masalah tempat ditanya boleh di mana. Masalah harga jangan ditanyain Karena dong, Pe. Karena aku tahu harganya. Jadi kalau sampai dia salah harga aku tahu berarti siapa yang beliin. Berapa harganya? Satu bunga sepuluh ribu sedang deh gaji dia mak ini sebutin mak ini sebutin si ayah mah gak maksudnya gak ada yang beliin kalau segitu gaji dia juga cukup tidak lagi sih gue liat sih emang kayak kembangnya kembang asli soalnya kembang kalau palsu tadi gue deketin rambut gue bergerak berarti asli padahal rambut di dalam ada yang dedet dedet oh asli kembangnya hampir ada yang ngapepe ngasih keteternya gue masih aji-ajian coba silahkan pak bubu bisa dulu, Bang. Ini belum diterima. Oh, belum diterima, Bang. Belum diterima. Apa? Gue udah naruh helm aja sih, lagi ya. Orang belum belajar. Bukan, kenapa ya? Gue kalau kalau urusan gini memang gue udah nafsu aja. Nafsu aja biar daripada baik. Betul, berarti mau bulan Ramadhan, baik ya. Saling maafin. Jadi, aku mohon kamu mau terima bunga ini. Kepada Juppe akan diterima ya, Tidak tahu ya. kan Kalau menurut saya Saya lihat dari mimik wajah Juppe Masih tersimpan dendam yang membara Apakah di bulan Ramadan ini Dendam itu akan sirna Ataukah mereka akan menikah setelah rebaran, lebaran Jawabannya setelah yang satu ini, tetapi damnesia spesial. C